aku huh? Mau lihat itu kelinci. Itu kelincinya. Di sana. Ayo, lihat kelinci tuh bencinya tuh, tidak apa-apa. Mama Cika, Mama Cika udah berangkat kerja. Tuh, jangan. <tutuk> <tutuk> <tutuk> nah, Nanyinya gimana nyanyinya? gimana nyanyinya? busnya disayang coba busnya disayang enggak apa-apa kan busnya baik kan busnya baik tuh busnya baik tuh bus yang putih, putih di dalam di dalam kamar ya. di dalam kamar di dalam kamar di dalam kamar enggak apa-apa di kamarnya, padi tuh lihat busnya di dalam mana tuh ya, busnya di dalam ya. mochi nggak mau turun mochi maunya di atas mochi nggak mau turun mochi nggak mau mau pulang dadah sama bus dadah bus dadah dulu